Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di tubuh Lindong. Sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luoyi. Jelas. Yang terakhir telah mengembangkan niat membunuh Kaya ke arahnya setelah tindakan sebelumnya. Dari sudut pandangnya. Karena dia berada di delapan tahap Yuan Nirvana. Membunuh Lindong akan sesederhana membalik telapak tangannya. Jika kamu ingin mencuri. Gunakan tanganmu sendiri. Jangan buang waktu kamu melakukan hal-hal bodoh ini dan berhenti bersikap pelin-pelan. Petik dua. Namun, sementara orang banyak menatapnya, rasa dingin di wajah Lindong menjadi semakin kaya. Dia terus menatap luohi dan terkekeh. Wow, saat kata-kata Lindong terdengar, keributan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak nakal hanya di lima yuan nirvana stage. Benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luo Yi, yang berada di delapan yuan nirvana stage. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang terakhir akan diintimidasi hanya karena dia adalah murid Daosek? Heh, para murid Daosekte benar-benar semakin egois. Apakah bocah itu tahu siapa Luo Yi? Apakah dia benar-benar percaya bahwa reputasinya sebagai tukang daging tidak beralasan? Petik 2. Karena dia memprovokasi Lui masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar anak nakal yang arogan dan bodoh. Satu berbisik demi satu berisi ejekan dan ejekan mulai menyebar di langit sementara beberapa orang mulai menunjuk Lindong. Ekspresi mereka tampak seperti menikmati kegembiraan dalam kemalangan orang lain. Di belakang Lindong. Ying Huan Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan mengerti bahwa yang terakhir itu bukan individu yang panas. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu. Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Namun, orang itu adalah individu yang kejam yang berada di peringkat keenam dalam daftar yang diinginkan Sekte. Haha, di tengah keributan yang memenuhi langit. Seringai teduh yang sudah ada di wajah Luoyi menjadi lebih sunyi, suram, dan dingin. Matanya menatap Lindong dengan jahat, namun dia tidak marah karena dia tertawa kecil. Meskipun demikian, tawanya benar-benar menyebabkan rambut seseorang berdiri. Saat ini, sepertinya jumlah orang bodoh-bodoh yang tidak takut mati telah meningkat. Luoyi menyeringai ketika dia tersenyum ke Lindong dari sudut mulutnya dan mengungkapkan satu set gigi putih berkilau. Namun, dari dalam pupil matanya, menembakkan kilau yang sangat kejam sebagai gantinya. Teman ini, jika kamu masih bisa mengatakan kata-kata itu nanti, aku akan benar-benar mengagumi keberanianmu. Suara samar dipenuhi tawa lembut terdengar dari mulut Luoyi. Aura suram dan dingin membunuh yang membuat merangkak kulit mulai diam-diam meresap dan menyebar di udara. Swoosh! Namun, saat Luoyi berbicara, Ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Mengambil langkah ke depan. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong. Hati-hati. Saat sosok Luoyi menghilang. Ying Huan Huan. Jiang Kun dan yang lainnya menyadarinya juga. Ada sedikit perubahan ekspresi wajah mereka ketika mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara. Lindong sudah menyebar energi mentalnya. Segera. Pupil matanya mengeras. Sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. ci Sebuah telapak tangan dipenuhi darah merah ki yang membawa pisau palem paling tajam melintas melewati bahu lindung dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin telapak tangan melintas, itu memotong seutas rambut lindung. Mendengus. Setelah serangannya gagal, tubuh Luohi muncul dalam sekejap. Dengan tawa dingin, lengannya berubah menjadi senjata. Sementara telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke tenggorokannya. Ping. Sementara Luoyi menebas ke tenggorokan Lindung, telapak tangan Lindung juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya. Sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luoyi. Mencicit. Mencicit. Sebuah kekuatan yang tajam dan kuat dengan gila-gilaan bergegas menuju telapak tangan Lindung dalam upaya untuk merusaknya. Namun... Ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, ia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah lindung juga berubah sedingin es. Segera, dengan pikiran, sejumlah besar energi desolate langsung mengalir melalui lengannya dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan luohi dan mulai menimbulkan korosi. Ci, di bawah korosi dari energi sepi. Telapak tangan berdarah Luoyi sebenarnya menunjukkan beberapa tanda layu. Kekuatan terpencil, mendengus. Dengan sedikit kemampuan, kamu benar-benar berani melakukan serangan balik. Petik dua. Visi Luoyi membeku untuk sementara sebelum dia tertawa dingin. Dengan pikiran, jumlah power Yuan yang tak terbatas melolong dan meletus dari tubuhnya. Setelah itu... Ki darah di telapak tangannya menggelora dengan gila dan benar-benar secara langsung menyebarkan energi desolate. Dengan genggaman tangannya, darah Ki segera membeku menjadi bilah besar yang bergerigi. Menggenggam pisau. Dia menebas kepala lindung dengan kecepatan pencahayaan. Langkah Luoyi sangat kejam. Bersama dengan ki darahnya. Itu membuat serangannya sangat kuat dan mengesankan. Jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan lindung dingin dan dingin. Dia tahu bahwa dia secara alami tidak dapat bersaing dengan Luo Yi. Yang berada di panggung Nirvana Yuan ke-8. Dalam hal Yuan Power. Meskipun demikian. Dia tidak punya niat untuk keluar semua. Menjentikkan 10 jarinya. Lampu hijau bergegas keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang berbenturan dengan pisau besar bergerigi itu. Ding-ding dong-dong. Bunga api dengan gila melesat keluar dan berserakan. Kekuatan pisau besar bergerigi sangat kuat dan itu benar-benar secara langsung membagi sisik berwarna hijau Lindong. Namun, dengan halangan kecil ini, Lindong bisa melayang pergi dan meninggalkan jari-jari serangan dari pisau besar yang bergerigi. Suara mengejek melayang. Bagaimana? Bocah. Kemana arogansi kamu pergi sekarang? Setelah serangannya gagal, dingin dan kejamnya wajah Luoyi menjadi semakin tebal dan padat. Lindung meliriknya ketika dingin di matanya, tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat halus, mereka semua bernafsu mengejar benih pohon yuan abadi kuno. Namun, kehadiran Dao Sekte membuat mereka bimbang jika dia dikalahkan oleh Luo Hi sekarang. Mungkin keraguan di dalam hati mereka mungkin mereda. Selain itu, ada juga beberapa orang yang membiarkan keserakahan di dalam hati mereka membanjiri rasionalitas mereka. Itu adalah skenario yang benar-benar tidak ingin dilihat Lindong. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah mengalami beberapa peristiwa mengerikan. Karena itu, dia secara alami sadar bahwa lawan di depannya adalah orang-orang yang kejam dengan darah di tangan mereka. Selama dia mengungkapkan ketakutan sekecil apapun, mereka mungkin akan menjadi lebih kejam dan ganas dan mereka mungkin akan bergegas keluar dan melahap mereka sampai tidak ada tulang yang tersisa. Karena itu, tanda kelemahan tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depan itu berada di peringkat keenam dalam daftar orang yang dicari sekte itu. Jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan retretnya. Kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia mengambil napas dalam-dalam di depan tangannya dengan cepat menenun segel demi segel dengan kecepatan pencahayaan. Setelah fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. C. setelah Desolate di Dimanainya terbuka, tembakan cahaya abu-abu meledak dengan eksplosif ke arah Luoyi. Saat sinar abu-abu melesat, Wajah jahat Luoyi berubah lamban untuk sementara waktu sebelum goncangan yang kaya memenuhi matanya. Jelas bahwa dia merasakan ancaman besar dari sinar itu. Bocah yang baik. Bagaimanapun juga dia memiliki keberanian. Luoyi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, raungan rendah ditransmisikan keluar dari tenggorokannya. Sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelembung ke atas dan sebilah pedang ditebas dengan amarah. Swosh! Cahaya kaki kiki darah remaja yang berbau darah meletus dari pedang besar Luo Yi, Sebelum dia dengan kejam meretas balok cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat benturan, gelombang energi liar dan dahsyat meletus keluar. Ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Jelas bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong, yang berada di lima yuan nirvana stage, benar-benar bisa melepaskan serangan hebat seperti itu. Apakah dia memblokirnya? Lindong menatap Luohi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan desolate dimenainya diblokir. Sepertinya kesenjangan antara Luohi dan dia cukup besar. Bocah ini. Serangan yang aneh. Sementara Lindong masih terhuyung-huyung karena sok. Gejolak juga muncul dalam hati Luohi. Meskipun ia berhasil menghancurkan balok cahaya abu-abu yang aneh. Saat ini, telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya dengan cepat. Petik 2. Luoyi menatap mata iblis di dahi Lindong dan diam-diam merasa gelisah. Seketika, penglihatannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak ke depan. Kekuatan Yuan biadab dari delapan ahli stage Nirvana Yuan sepenuhnya meletus. Sudah jelas bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, cepat dan mengelak. Ketika Jiang Kun dan yang lainnya melihat Luohi bergerak, ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan panik mencoba memperingatkan Lindong. Meskipun Ai Dimen desolate Lindong memang sangat kuat, kesenjangan antara dia dan Luohi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun, ketika Lindong mendengar peringatan mereka, ia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, jika dia menunjukkan kelemahan, mungkin itu bisa membanjiri rasionalitas mereka yang masih berjuang dengan keserakahan di hati mereka. Aku ingin melihat seberapa kuat delapan ahli stage Nirvana Yuan. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan lindung tiba-tiba berubah. Tepat, percobaan darah aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya sementara abu-abuki mulai menggelembung keluar. Samar-samar.